Oke, dengan saya, pembocoran tidak terlalu banyak, siapa-siapa, dan hari ini saya berada di Kalimantan Selatan atau Kassel. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini biar mendukung saya membuat video yang menarik. Kita akan ketemu di pembukaan festivalnya, bro. Thank you. Unik. yang unik yang bertujuan untuk menyatakan bahwa masyarakat adat Dayak itu memang kompak walaupun mereka berbeda-beda. Betul banget. Jadi uh, tadi saya udah lihat ada beberapa desain yang sangat original banget, wajah lebih-lebihnya Babies itu kelihatan banget bahwa mereka itu asli Dayak. Kalimantan yang dikeluarkan dari dalam aku. Wah, biasa nih. Biasanya kan kita cuma tahunya tuh Kalimantan tuh sedikit gitu. Ya. Ini rupanya pasti sudah dikumpulkan dalam satu festival yang sangat luar biasa ini menjajahi oh, atau Acara ini menegaskan bahwa tidak ada perpecahan yang ada di Kalimantan. Semua bergabung walaupun berbeda provinsi, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda tradisi, tapi kita tetap satu keluarga orang Dayak. Oh. oh ya, festival ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 15, 15. Jadi banyak uh, acara dan perbelanjaan yang sangat uh, membuat yeah. menarik wisata yang dari mulai depus, dari mulai tarian. Terus jangan lupa datang ke Kalimantan Selatan, posisinya di. mana ini bang hmm. saya hmm. hmm. saya menjaga biasa orang manggil saya bang Limang asal Mimikasar dari Besuntilawai, Sintang, Kalimantan Barat Kalimantan ini kelihatannya pakaiannya unik-unik nih Bang ini apa-apa aja nih makna Bersintang. dari pakaian ini Bang berbicara makna Bersintang. luas maknanya oh gitu ya? nah, Bersintang. biasanya lain daerah, lain-lain bahasa ya, ya, ya, ini saya pakai simplak, simplak bunga terlalu matam itu sudah jelas identitas diri orang daya atau simbol, atau ikon yang biasa ini jelas kainnya ya dari Kapuasuli, Kalimantan Barat hmm. Kita pakai cawat, cuman memang putaya. sudah dikreasi Cawat, mahkota saya sendiri dibuat pribadi Oh okay. iya, iya. <laughs> Jadi iya, iya. tidak sama dengan orang Oh ya. tasnya tadi unik yo. Oh, itu iya. iya. terbuat dari apa nih? Ini tas atau apa sebutannya nih? Tokong Apa namanya? Tokong, tokong tas Cuman dia pakai bahasa sub Karena bahasa AE dari Kabupaten Landang Dibuat dari apa bahannya? Kayu kulai. Kayu kulai ya. Jadi ya itulah isinya paling dompet, handphone, rokok, oh. okay. <laughs> charger kan. di kasih kepada dibawa langsung dari sana? Aman naik pesawat? Aman, aman, aman. aman. aman. dibolehkan. Jin. Oh izin <laughs> tiba-tiba naik pesawat dilarang kan? satu jenis mandau. sebetulnya kan mandau itu banyak cuman kan banyak orang taunya mandau saja ini namanya jimpul perbedaannya jimpul dengan mandau dia agak melengkung terus biasanya kalau jimpul ininya lain bawahnya ini apa nih tanduk tanduk tanduk apa oh, rusak rusak rusak gitu Nah, ini ada lake, lake ini uh, batu karang, tetap orang-orang uh, zaman dulu kebanyakan pakai lake. Nah, ini sih dari kepala rangkung ya, Enggak. Ini kuku kaswari, kaswari, kuku kaswari, ya? ya, asli orang yang nggak tahu. Kayak uh, apa ya, uh, kaya kaya kaya kaya. ya. Ya? Ya? ya, kuku buaya, burung ya, burung burung kaswari. Uh, ini Ayam. adalah pokoknya minyak Ayam. yang sekali Ayam. oles, cewek Ayam. bisa ikut. Woi, ini, ini. perlu kita cari ini nih, Minyaknya, ini nih, ya, ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, ini rahasia perusahaan. Oh rahasia perusahaan. Ya ya ya. Oh boleh dong diperlihatkan isi dari mandau-nya. boleh dilihat nggak? Boleh nggak? Dia cuma setengah saja lah. Oh setengah saja ya, setengah saja. Oh ya ya ya. Seperti apa? Oke. Oh ya. Oke. Masukin aja. Saya juga takut baik bang mungkin Bisa, itu aja bang dari ya. saya terima kasih ya, ya. bang terima kasih Jumlah. sampai ketemu lagi bang Oke. semangat bang salam budaya salam katalino, no mencuraminkan serba arus arus arus Magadha, <laughs> Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha, Magadha,